ya pasti ada berkembang pasti ada mundur juga dan lain sebagainya Nah di sini guys ada lima negara dengan ekonomi Islam terbaik di dunia Wow ini berarti kalau ekonomi Islam berarti menerapkan sebuah negara ini menerapkan yaitu bagaimana secara istilahnya Islam ya dalam perekonomiannya seperti itu. Berdasarkan Al-Qur'an Hadis seperti itu dan juga bimbingan-bimbingan yang sudah ada di dalam kitab-kitab Islam seperti itu, seperti Fiqih Islam dan lain sebagainya. Nah, di sini guys, saya penasaran sekali siapakah lima negara yang dengan ekonomi terbaik di dunia? Apakah termasuk Malaysia, apakah juga termasuk Indonesia dan negara Islam lainnya Langsung saja kita play videonya, let's go Oke okay, ini dari T5, top 5 negaraku ya Linknya di deskripsi Sistem ekonomi ialah keseluruhan perkara yang penting dalam sesebuah negara Untuk okay. menyelaraskan tingkah laku masyarakat dari segi pengeluar, pengguna kerajaan bank dan sebagainya dalam menjalankan aktiviti atau aktiviti ekonomi supaya terbentuk sistem yang dinamik dalam mencapai kemakmuran oke okay. manakala ikut sebelum ini ya kalau pikiran saya pikiran saya itu nomor satu pasti Arab Saudi guys karena Arab Saudi itu kalau kita lihat ya kan kalau kita lihat negara-negara Arab ini memang banyak sekali perekonomian yang seperti itu. Apalagi di sana kan ada tambang minyak dan lain sebagainya ya kan. Tapi saya nggak tahu apa yang dirangkum oleh admin daripada top 5 negaraku ini guys. Lanjut. Ekonomi Islam sama sahaja seperti ekonomi biasa. Tetapi ada perbatasan syariah yang perlu dipatuhi dan mm -hmm. diikuti dari segi ekonomi. Ya. Yeah. Kalau sesuai dengan syariat Islam, maka di sini tidak ada hal yang dirugikan. Seperti itu ya, kalau sebuah negara ini, apa namanya ya, memang betul-betul menjalankan uh, perekonomian secara syariah seperti itu, guys. Maka semua diuntungkan dan rakyatnya makmur, pastinya seperti itu ya. Nah, kita lihat keuangan, pemakanan, dan sebagainya. Oke. Okay. Pada video kali ini, Admin akan membahaskan mengenai lima negara ekonomi Islam terbaik di dunia. Wow, terbaik Sebelum Louis. kita bahas, jangan lupa untuk tekan butang subscribe okay. dan notifikasi Betul. supaya anda tidak ketinggalan untuk fakta-fakta menarik yang akan datang. Oke, okay. 5. Turki Turki. Turki berada okay. pada kedudukan kelima dalam senarai ekonomi Islam terbaik di dunia iaitu dengan catatan wow. skoring 67.3 67. Turki berada 67 dalam kedudukan 10 teratas dalam setiap sektor kecuali kewangan Islam okay. Selain itu negara ini juga cemerlang dalam sektor makanan halal dan pelancongan ah, mesra betul -betul. Muslim Hampir terhenti selepas setahun lalu semasa wabak Ekonomi Turki berjaya mengatasi 20 negara kecuali China pada suku pertama wow, keren. Turki adalah salah satu daripada 5 pembekal pakaian Shanties. teratas dari senarai negara dunia hmm. Salah satu yang paling terkenal di Turki ialah tapak e-commerce muda Nisa hmm. Turki juga merupakan destinasi pelancongan utama yang mesra Muslim Betul Renji ada di tengah laut gitu. Wow. Indonesia. Uh. Indonesia. Indonesia masuk ke deretan nomor 4 guys. Wow, Indonesia keren. berada pada kedudukan keempat dalam senarai ekonomi Islam terbaik ekonomi di dunia, terbaik yaitu di dengan catatan ya. scoring wow. 68.5. 68 okay. Pengeluaran makanan halal Indonesia berada di kedudukan kedua di dunia. Wah, wow, Indonesia masuk kedua ya produk halal ya. Masya Allah, bangga sekali Tambahan pula, ekspor makanan halal negara ke negara OIC Meningkat sebanyak 16% Betul. Betul. Jumlah ini masih boleh ditingkatkan lagi seiring Dengan pelancaran kodifikasi atau peraturan produk halal Dan sistem Betul. data perdagangan Negara turut mengambil pelbagai langkah untuk meningkatkan pensijilan halal. Sektor kewangan Islam di Indonesia akan mendapat manfaat daripada penggabungan PT Band Mandiri, mm -hmm. PT Band Negara Indonesia dan PT Band Rakyat Indonesia. Okay. Perkembangan ekonomi dibuktikan dengan data dari Indonesia yang mempunyai 31 syarikat fintech tujuh belas platform pinjaman untuk usaha kecil dan sederhana PKS, untuk mendapatkan dana langsung. Wow. Tiga UAE. Oh UAE. UAE berada pada kedudukan ah. ketiga dalam senarai. Saya kira tadi UAE ini, ya. Yeah harusnya nomor 2 sih guys ya kalau menurut saya lo kan tapi sesuai data UAE masuk di deretan nomor 3 ya. ekonomi Islam terbaik okay. di dunia yaitu dengan catatan scoring 60.2. Jantung memang Emiriah Arab Bersatu atau UAE cemerlang dalam penilaian sub indikator ekonomi digital. Wow. Seperti menjadikan UAE pusat global bagi jualan token NFT. NFT. Oke. Okay. Negara ini juga menempatkan 31 syarikat fintik Islam Walaupun keadaan pandemik telah mengubah wow, semua sektor ekonomi UAE okay. terus meneruskan projek baharu seperti pelaburan dalam pertanian untuk menangani keselamatan makanan Betul. UAE juga merupakan negara OIC pertama yang mengeluarkan vaksin COVID-19 secara bebas dengan kerjasama oh. Sinovac, CNBG, dan Jifo 2.1 Abu Dhabi. Keren. Oke. Okay. Dua, Arab Saudi. Ah, ternyata Arab Saudi menduduki di kedua, guys. Padahal, ya, padahal... Cck, di dalam otak saya itu tadi udah nomor satu aja nih Arab Saudi. Karena dari ini, dalam dalam segi perdagangan itu memang... Mm. Arab Saudi berada pada ya kedudukan ya. kedua dalam senarai okay. ekonomi Islam terbaik di dunia iaitu dengan catatan skoring 67.8 oh, Walaupun terdapat pertumbuhan dalam aset kewangan dan nilai okay. dana Islam Arab Saudi telah menunjukkan pertumbuhan yang ketara dalam hal pendidikan kewangan betul. Islam betul, betul. Ia terbukti dengan semakin ramai peminat khusus dan seminar dalam subjek kewangan Islam Cansu Selain betul. itu, ekspor makanan halal ke negara Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dari Arab Saudi hanya jatuh sebanyak 2% semasa ha. wabak itu yeah. Di sebalik kemerusutan dalam Ini pelancongan haji dan umrah Arab Saudi kan. terus melabur dalam sektor pelancongan rekreasi Aha. Sebagai sebahagian daripada strategi wawasan 2030 Dana pelaburan Mantap. awam negara digunakan untuk melabur di pusat peranginan mewah Syarikat penerbangan ah. dan laluan pelayaran Bagi mengembangkan pelancongan rekreasi hmm. Kebanyakan sih kalau di Arab Saudi ya Kalau di Arab Saudi itu pelancongan-pelancongan banyak banget Dan tempat-tempat mewah guys asli Kayak belanja-belanja itu mewah banget sana asli Satu Malaysia <GAS> What? Wow kenapa Malaysia ya oke okay. Nggak nyangka asli nggak nyangka guys Asli nggak nyangka banget kalau Malaysia diurutan pertama Dengan negara ekonomi Islam terbaik di dunia Di dunia loh ya ingat di dunia wow. Malaysia berada pada kedudukan pertama dalam senarai ekonomi Islam terbaik di dunia yaitu dengan catatan scoring 207 per <GASK> Oh my God yang Arab Saudi aja nggak nyampe 100 guys ini sampai tujuh poin dua gila asli gila banget puluhan 2 Gila Sektor kewangan Islam di Malaysia Telah menunjukkan pertumbuhan Yang mampan dengan peningkatan 9% Dalam aset oh, kewangan Islam Sebanyak 20% daripada dana okay. Keadaan negara semasa pandemik Boleh digunakan dengan baik berkat pertumbuhan Dalam bidang fintik Islam Dalam institusi kewangan Malaysia okay. Untuk mewujudkan perkhidmatan jarak jauh baharu Selain itu Platform syariah P2P pinjaman ialah salah satu contoh penyedia teknologi kewangan baharu yang dicipta semasa wabak. Okay. Malaysia melancarkan 13 tapak khusus untuk platform e-dagang untuk memanfaatkan potensi ini. Okay. Sektor media dan rekreasi juga berjaya menyumbang kepada angka ekonomi. Oh, terbukti betul. dengan siri animasi Kanak-kanak Omar dan Hana oh, Omar Yang telah mencecah 3 bilion Tontonan di Youtube Wow padahal Omar dan Hana Ini keren banget ya uh, Ternyata dia juga Ikut menyumbang seperti itu Keren banget sih Oke okay. Itu sahaja Daftar 5 negara hmm. ekonomi Islam terbaik di dunia jika Anda ada maklumat tambahan atau cadangan lain, Anda okay. boleh tulis di ruangan komen di bawah Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya 5 negara dengan ekonomi Islam terbaik di dunia Ada Turki, ada Indonesia, ada UAE, ada Arab Saudi, dan yang pertama adalah Malaysia sendiri guys Gak nyangka istilahnya jiran kita Negara jiran kita itu Malaysia Menempati posisi yang pertama Yaitu dengan ekonomi Islam terbaik di dunia Nah ini kita patut mencontoh daripada Indonesia Perekonomian yang ada di Malaysia Seperti itu guys Dan Masya Allah sangat-sangat terkejut saya Bisa gitu kan Dengan istilahnya 207.2 Seperti itu Wow, keren banget di atas semuanya ya. Arab Saudi aja kalah seperti itu dengan Malaysia karena istilahnya mungkin ya, mungkin di sini Malaysia memang betul-betul menerapkan seperti itu, istilahnya ekonomi syariah Islam. Sehingga, ya, bisa memanajemen keuangan-keuangan Islam, istilahnya keuangan, dengan menggunakan apa namanya itu ekonomi Islam, syariah Islam seperti itu, sehingga bagus sekali untuk manajemen uangnya seperti itu, guys. Untuk manajemen ekonominya seperti itu, so ini keren banget sih buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah request. Ya, semoga kita Indonesia juga bisa menempati posisi pertama nantinya. Ya, kita terus berkembang, kita terus berusaha, dan tetap ya, kita. Bangga dengan negara kita Dan juga kalian pasti bangga dengan negara kalian Karena kenapa? Semua ada kelebihan dan semua ada kekurangan Intinya adalah kita sebagai masyarakat Jadilah masyarakat yang disiplin Jadilah masyarakat yang cinta Kepada tanah air Jadilah masyarakat yang senantiasa mendoakan Semoga negara kita menjadi Alhamdulillah Karena Indonesia termasuk di Empat besar negara dengan ekonomi Islam terbaik di dunia Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa guys untuk di like, share, komen, dan subscribe Top 5 Negaraku ya Dan juga Cak mujib Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh